Baiklah para sahabat seluruh kalian berhenti untuk menemani santai malam kalian saat ini. Bagaimana akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya vitamin bahagia dari lesti dan Rizky Bilar. Di kabar pertama persahabat ya di awal dengan kabar spesial yang membuat kita bahagia banget malam hari ini di acara dangdut akademi 5 babak 5050 50, grup 8 di indosier bunda lesti menjadi juri di acara dia 5 malam ini penampilannya luar biasa begitu cantik Masya Allah banget ya siapa yang sudah standby di indosier malam hari ini pasti kalian happy banget disuguhkan kebahagiaan langsung oleh idola kesayangan kita. Moment ini pun juga kembali oleh akun Mas Fatihana Scott Lesler. Kalimat caption pun dituliskan, yuk merapat, absen dulu. Daerah mana saja nonton ikan terbang guys? Katanya tuh kira-kira kalian dari mana saja nih yang menyaksikan idol siar malam hari ini ada idola kesayangan kita. Mudah-mudahan ya, kekompakan kita semuanya semakin solid untuk mendukung karya-karya terbaik. Lesky Kejoran, Mampu Rizky Bila. Kemudian, persahabatan Simon juga di unggahan Bang Boril. Sebelumnya, persahabatnya dua jam yang lalu, memposting foto bareng Abang Fatih yang sangat keren banget nih. Penampilannya kece banget persahabatnya, Masya Allah. Bang El, si murah senyum selalu menjadi penyemangat untuk kita semuanya. Ini Masya Allah banget. Hingga komentar pun banyak sekali diberikan di unggahan Bang Boril ini. Kita simak persahabat ya dari akun Instagram Mama Mama.venita mengatakan di kalimat komentar embulku sayang Al-Fatih Masya Allah banget ya banyak yang sayang kepada Abang El Dan kita lihat juga komentar berikutnya Dari akun Instagram HkDLT mengatakan Masya Allah Abang El gaya pisan sayang Aduh, Masya Allah banget ya Emang penampilannya ini keren dan kece banget Bareng Bang Boril Dan kita lihat juga persahabat ya Di kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Boril Bismillah santai sejenak bareng Abang El Ini cute banget ya Bang Boril emang salah satu orang yang sangat luar biasa selalu bisa menjaga, mendukung, men idola kesayangan dan keluarga besar ini luar biasa dan kita lihat juga bersahabat ya momen berikutnya ada potret dari official di Collection pasti kalian paham banget nih potret lagi di acara apa Wow. dan tentunya salvo banget di slide kedua nih bersahabat ya ekspresi papa B yang bikin salvo ini masya Allah ada aja ekspresi cute yang tertangkap kamera nih bersahabat ya ini luar biasa, bikin ngakak ketau bahagia warga Konoha pastinya Masya Allah, sehat-sehat terus ya untuk Leslar Semoga bahagia rumah tangganya, langgeng terus Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin Dan berikutnya juga persahabat ya, pasti kalian merinding dan tentunya terkesima Menyaksikan Bunda Lesti, duet bareng dan Karena lagu lebih dari selama ini, Masya Allah banget ya Dinyanyikan langsung oleh Lesti, Kejora, dan Papa Vildan. Ini bikin leleh semua orang, ya, sahabatnya, Masya Allah. Dan tentunya di momen ini pun kita salpak ekspresinya Papa B yang tentu tersenyum saat mendengar sang istri tercinta menyanyikan lagu lebih dari selamanya, Masya Allah. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun karena Ningsi. Kalimat caption pun dituliskan, Masya Allah, meleleh cuy, katanya itu ya hingga tanggapan komentar pun tentunya banyak sekali diberikan salah satunya dari akun Sofia Alvas mengatakan ada yang senyum-senyum tapi bukan Abang L katanya tuh wow pasti kalian yang nonton tahu banget ya yang senyum-senyum itu adalah Bapak B dan kita lihat juga bersahabat ya ke kabar berikutnya ada info untuk warga Kono ini kabar baik banget ya untuk lagu Sekali Seumur Hidup Lesti Kejora ini berada di nomor pertama. 10 lagu pilihan top DFm. Wow, ini tentunya kabar yang sangat membanggakan sekali alhamdulillah. Single sekali seumur hidup Lesti Kejora berada di nomor pertama. Disimak juga di kalimat caption yang langsung dituliskan. Laptop lagu pilihan top tanggal 12 sampai 16 September 2022. Yang pertama itu adalah lagu Sekali Seumur Hidup, Lesti Kejora. Yang kedua ada Mengapa Kau Nyatakan, Bang Haji Ramai Rama. Dan nomor tiga ada Pikir-Pikir Dulu dari Novi Rizky. Masya Allah, bangga banget ya. Lagu Sekali Seumur Hidup, Lesti, berada di puncak nomor satu di sepuluh lagu pilihan. Dan berikutnya juga bersahabat ya kabar baik juga masih mengenai single Sekali Seumur Hidup. Ternyata video musik terpopuler nomor 43 Masya Allah makin bangga banget ya dengan karya terbaik lesti, Semakin kagum dan pastinya kita semuanya selalu kompak untuk mendukung karya-karya terbaik lesti. Kita masih menunggu cedukan terbaru hingga kabar baik berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang selalu memberikan informasi terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya. Ini dulu informasi di malam ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Uang minucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.